ini yang jadi berbeza dengan siapa? sebab macam-macam, konsep kefahaman yang sebenar tentang Tuhan tapi bagaimana sebenar pandangan ini dalam kitab suci masing-masing, di Malaysia yang terbesar kedua agama Kristian dan kita tahu, orang-orang Kristian -orang hari ini, beriman berpandukan kepada empat Injil Injil Mark Injil John, Injil Matthew dan Injil Luke dalam Injil Magh, Fasal yang ke-12, ayat yang ke-29 Maka berkatalah Yesus kepadanya Hukum yang terutama adalah Dengarlah wahai Bani Israel Sesungguhnya Allah itu Tuhan kita Dan dia bersifat Maha Esa Jelas Buka Injil Magh, Fasal 12, ayat 29 Buka Injil 12, ayat 29 maka berkatalah Yesus kepadanya hukum yang terutama adalah dengarlah wahai bani Israel sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan dia bersifat maha esa. Bukan satu ayat ni banyak lagi bertaburan dalam Bible-bible yang lain tetapi kenapa ayat ni diabaikan, dinafikan dan dikesampingkan oleh penganut-penganut dia sendiri? Jelas Allah itu Esa, jelas Allah itu tunggal, kenapa perlu datang konsep triniti digabung dengan Ruhul Kudus dan Isa itu dinisbahkan sebagai anak Tuhan. Bukankah ini ekstremis? Bukankah ini pelampauan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama mereka terhadap agama suci? Tapi hakikatnya kita mengatakan demikian, Allah Tuhan yang bersifat tunggal, Maha Esa. Sama. Hadie nak karuh tu tu cerita dia. Agama apa lagi yang ada? Agama Hindu sebagai contoh. Agama Hindu mereka beriman, berakidah, berkeyakinan dengan dua jenis kitab. Satu dipanggil Sruti, satu dipanggil Smrti. Sruti yang pertama ialah kitab yang mereka yakin dan percaya yang ini diwahyukan oleh Tuhan, oleh pencipta kepada para rishi, kepada para utusan kalau nisbah agama Islam yang dia di nama Nabi Nabi dan rasul-rasul kita tak kenal pun siapa dia punya rishi cuma hak kita kenal rishi kapur saja. Dia ada tiga jenis kitab dalam komponen seruti Hak diyakini diwahyukan. Yang pertama Weda. Kita belajar sejarah tingkatan 5 dulu. Kitab Weda ada 4 jenis. Rig Weda Yajur Weda, Samaweda, Atarwa Weda Yang kedua, Kitab Upanishad Pertama disebut Chandogya Upanishad Yang kedua, Swita Sutara Upanishad Yang ketiga, Bandana Rayaka Upanishad Yang ketiga, Gita Sri Bhagavat Gita inilah kitab yang tergolong dalam golongan seruti yang diyakini dan dipercayai diwahyukan oleh Tuhan kepada para rishi nak cari mana dalil bukti dan hujah buka kitab Upanishad dalam Chandogya Upanishad fasal yang ke-6 bahagian 2 ayat 1 apa yang dia sebut akam awidetuim ingat kitab Weda ni, bila hari ni sinonim dengan orang India kitab Weda ni, tulis bahasa Tamil ke bahasa Sanskrit Sanskrit kadang-kadang orang Hindu sendiri pun tak erti nak baca kitab dia kena belajar bahasa Sanskrit baru boleh baca sama macam kita orang Melayu bahasa Melayu tapi nak baca Quran kena belajar bahasa Arab tak belajar, tak erti boleh baca Tandogiyah Upanishad Fasal ke-6 bahagian 2 ayat 1 Akam Awidetui Maksud dia sama dengan ayat 1 Al-Ikhlas Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal Jelas? Dalam suita sutara Upanishad Fasal yang ke-6 ayat yang ke-19 Apa disebutkan? Ha, cuba cek nanti sama ada saya terlupa Fasal ke-6 betul Ayat yang ke-9 atau ke-19 Yang saya rasa lebih kepada Fasal ke-6 Ayat yang ke-9 Dia sebut apa? Nakasya Kasji janita nakapida Apa dia maksud dia? Sama dengan ikhlas ayat 3 Lam yalit walam yulat Dia adalah zat yang tidak beranak Dan zat yang tidak mempunyai ituan Otomatik tak ada ayah Tak ada ibu dalam Upanishad yang sama Swita Sutara Upanishad pasal keempat ayat yang ke sembilan belas natas pratima asti apa maksud dia sama dengan ayat empat Surah al ikhlas walam yaku lahu kufuan aat ad. tidak ada yang sama yang sekuku, yang setara dengan itu patut bila ayat ni menceritakan pada pencipta dia kenapa ayat ni diabaikan Kenapa ayat ni dilupakan? Adakah orang-orang Hindu tak jumpa ayat ni dalam Upanishad mereka? Mustahil. Mereka memiliki ramai ulama-ulama mereka. Mereka memiliki ramai sami-sami mereka yang berkemampuan untuk memahami ayat ini dengan baik dan jelas. Tetapi hakikatnya bagaimana bentuk konsep ketuhanan yang lahir daripada agama Hindu sekarang? Sama atau tak sama? Tak sama. Maksudnya dah berlaku penyelewengan dalam agama ini bagaimana dengan agama Buddha? agama Buddha nah sebelum itulah kita terlupa hak semurti itu. semurti ini mereka tak dakwa ni wahyu Tuhan semurti ini ialah kitab yang ditulis oleh manusia tapi mereka yakin, mereka percaya sebab semurti ini tak melibatkan akidah tak melibatkan ibadah. dia lebih kepada sejarah dan penceritaan Hak kita belajar dulu. Hadapan saya ni hak berumur 50-60. Hikayat Ramayana dan Mahamahabharata, karangan walmiki yang memiliki lebih daripada seratus ribu baik. Atus Murti, baik Buddha. Bila sebut tentang Buddha, Buddha pun ada dua juga. Pertama dia panggil Pitaka, yang kedua dia panggil sutra. Pitaka dia ada tiga, Tri Pitaka, tiga bakul. Sutta Pitaka, wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Sutta Pitaka yang pertama ada bak nama Udana. Fasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Dengarlah olehmu wahai para bhikkhu. Who is bhikkhu? Bikhu orang-orang yang berotoriti dan berintegriti dalam agama Buddha Bikhu merujuk kepada para sami dan agamawan Buddha Sesungguhnya ada sesuatu zat yang tidak terlahir Sesuatu zat yang tidak terjelma Sesuatu zat yang tidak tercipta Dia maha agung, dia maha mutlak Cerita siapa ni? Cerita siapa ni? Ada sesuatu zat yang tidak tercipta, yang tidak terjelma, yang tidak tergambar. Dia maha agung, dia maha mutlak. Cerita bahasa siapa ni? Ini jelas dalam Sutta Pitaka Udana, fasal 8 ayat 3. Bagaimana dengan agama Sikh? Agama Sikh antara agama minoriti, tempat kita. Kitab agung agama Sikh, Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Grand Sahih Dia ada volume 1, fasal 1, ayat 1 Ayat ini dianggap sebagai Japoji Mul Mantra Ayat penting Sesungguhnya hanya ada satu sahaja Tuhan yang exist Ada satu sahaja Tuhan yang wujud Ada satu sahaja Tuhan yang ada Ke dia, kewujudan dia, keberadaan dia Tidak nampak pada pandangan mata manusia Dia digelar Ek Omkara siapa ek omkara? tak tahu, tapi sifat dia dah disebut awal tadi hanya ada satu saja Tuhan yang wujud dan ada wujud dan keberadaan dia tak nampak pada pandangan mata jelas agama Yahudi walaupun kecil bilangan dia di Malaysia agama Yahudi lebih merujuk kepada Old Testament ke New Testament Old Testament dalam tu ada Taurat 5 Book of Genesis, Book of Exodus Book of Deuteronomy, Book of Leviticus Book of Numbers Dalam kitab Nabi Yesaya Nabi Yesaya ini bukan 25 Rasul dalam Quran Tapi dia termasuk dalam Nabi dan Rasul Hak 313 Mengikut fahaman agama Agama Agama Injil pula, agama Kristian Dalam kitab Nabi Yesaya Fasai ke-45 Ayat yang kelima. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kitab Nabi Yesaya fasal ke-45 ayat yang ke-5, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah, jelas. Dalam kitab ulangan fasal yang ke-5 ayat yang ke-7, jangan ada di hadapan kamu hai Bani Israel Selain aku, Allah Tuhan kamu Jangan ada di hadapan kamu, wahai Bani Israel Selain Allah, aku ni Tuhan kamu Jelas ke tak jelas? Jelas! Agama apa lagi? Zoroaster Elias, Zaratusra Agama Parsi kuno Zoroaster ni nama Nabi Kitab suci dia, Zen Awesta Pemecahan Zen Awesta Ada satu kitab kecil nama Yasna Pasal 31 ayat 7. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang paling besar dan paling agung. Sifat Dia tidak dilahirkan dan sifat Dia tidak mempunyai tuan. Maksudnya tidak ada bapa dan tidak ada ibu jelas. Bahkan boleh dikatakan hampir keseluruhan. Dalam kitab suci yang diyakini dan dipegang oleh agama-agama lain selain Islam mengajarkan bahawa pencipta Tuhan Allah itu tunggal satu Maha Esa. Patut hanya di macam-macam ni. Kalau salah sekalipun jangan kaitkan dengan agama tu penyelewengan yang dilakukan oleh penganut kalau tak betul sekalipun Jangan dikaitkan dengan pemahaman sebenar agama Kalau itu penyelewengan yang dilakukan oleh pemeluk dia Jelas ke tak jelas ni? Jelas baik Tetapi Kita ada satu lagi benda Inilah yang dinamakan Islam Liberal Pasal apa perlu tangkup Islam di depan Untuk mengideologikan liberalisasi anda Kenapa perlu kait, tempe, dempingkan Islam dengan liberalisasi anda? Bila kata Islam liberal, apa jadi? Islam liberal ni ialah, kalau dia berjaya di gazette, maksudnya anak-anak kita besok bila dah genap berumur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan apakah agama yang dia nak anotik kita tak boleh kata apa walaupun kita sebagai bapa Islam mak sebagai ibu tu Islam anak kata nak Kristian Kristianlah dia saya suka Kristian Kristian kita tak boleh buat apa inilah liberalisasi dan lebih jauh orang liberal ni juga menggunakan pakai ayat-ayat al-Quran dia juga menggunakan pakai hadis-hadis nabi tetapi kadang-kadang dia memadankan pemahaman ayat-ayat Quran Dia mengeksploitasi dan memadankan hadis-hadis Nabi Bukan mengikut disiplin ilmu yang sebenar Kalau hari ini kita nak mentafsir Al-Quran Kita nak menghuraikan hadis-hadis Nabi Kita memerlukan sekurang-kurangnya berbelas-belas jenis ilmu Baru kita boleh tafsir Al-Quran Baru kita boleh menghuraikan hadis tapi mereka mentafsirkan dan mengeksploitasi ayat Quran dan hadis Kadang-kadang berdasarkan Rasional akal dan rasional logik semata-mata Maksudnya Al-Quran ini boleh ditafsir mengikut pelbagai aliran Mengikut pelbagai kefahaman Kita jangan statik dengan disiplin ilmu kuno Yang dibawa oleh ulama-ulama dulu Zaman makin berkembang Waktu makin berjalan Masa makin hebat Takkan kita nak berpegang dan tertakluk dengan disiplin ilmu ulama-ulama kuno Sedangkan zaman mereka berbeza dengan kita Zaman mereka jauh dengan kita Kita hari ini perlukan satu pentafsiran yang mempunyai nilai yang baru Yang boleh diguna pakai oleh semua Akibatnya semua orang boleh tafsir Al-Quran ikut cerita Ikut cerita rasa dia Dia rasa betul aku ni dia pakai Contoh sekiranya seorang lelaki itu nak berkahwin sekiranya kamu berkemampuan, kahwillah seorang kalau kamu mampu kahwin dua, kalau mampu tiga, kalau mampu empat empat, cukuplah. kalau lima lebih tapi lagu mana kalau dia eksploitasi ayat ini? sekiranya mampu, kahwin satu sekiranya mampu kahwin dua, satu campur dua Tiga Sekiranya mampu, kahwin tiga Tiga campur tiga Enam Sekiranya mampu, kahwin empat Enam campur empat Sepuluh Nabi kita kan sepuluh Kita kan sama lah, sepuluh juga lah Awak jauh beza sangat Nabi boleh Sepuluh, sebelah, kita empat je ha, Dia buat mari lagu tu lagu mana Bukan jangkat kosong Dalil kita pun ayat ni, dalil dia pun Ayat ni, ah Sudah Kadang-kadang agama ini rasional dan logik pada akal Kadang-kadang agama ni kita nampak tak logik dan tak rasional pada akal Kita nampak tak logik dan rasional pada akal Sebab dia memang tak logik dan tak rasional ke Atau ilmu kita masih belum mampu capai tahap untuk memahamkan ayat tu? Adakah mana sebenarnya? Memang ayat ini tak logik dan tak rasional pada akal ke? Ilmu hak kita ada itu. Tak mampu nak merasionalkan dan melogikkan ayat ini pada event yang sebenar. Hak mana? Dia tak logik ke? Kita yang tak ada ilmu. Kita yang tak ada ilmu, tak sampai lagi hikmah, pelajaran dan iktibar ayat tu pada kita. Bila kita baca, rasa macam eh tak logik ni. Macam tak kena, macam tak rasional. Terus kita hukum Al-Quran. Dan dia memerlukan penafsiran baru bagi ayat ini kalau nak kira logik agama ni, ambil mudahlah kalau kita belajar, bab toharah, bab sapu khuf sapu atau khuf tu, kita pakai khuf tu kalau ikut kita pakai khuf, kita berjalan tu guna tapak kan, guna atas dia tu banyak guna tapak, tapi bila suruh sapu khuf, sapu tapak kan, sapu atas patutnya banyak jalan tu lah, kena, kita kata, kena debu kan, kena habuk kan, kalau nak sapu, sapu atas bawah sapu, sapu atas eh, macam tak logik je? memang nampak tak logik sebab iktibar pelajaran dan ibrah dia tak sampai lagi pada kita logik ke tak logik? sebab kita dah beriktikot, kita kena yakin, kita beriman pada Allah dan Quran dan Quran dan sunnah ni ialah sumber terbesar yang paling autentik dan perlu kita percaya dia boleh diterima pada akal, resnah pada akal pun kena percaya dia nampak tak logik pada akal, tak resnah pada akal pun kena percaya Jadi akibatnya apa dia? Akan keluarlah perkataan macam ni. Yang mungkin hadirin hadirat tak pernah dengar tapi saya dah biasa dengar. Keluar daripada mulut orang-orang liberal. Bila berlaku penghinaan terhadap Allah, bila berlaku penghinaan terhadap Tuhan dia kata apa? Allah tak perlu kita bela. Allah tak perlu kita defend. Allah tak perlu kita pertahankan. Sebab sifat Allah ni maha agung. Allah maha berkuasa. Allah maha tunggal. Allah hebat segala-galanya. Kalau kita keji Allah pun tak berkurang kehebatannya. Kalau kita caci Allah pun tak berkurang kehebatannya. Kalau kita marah ke Allah pun tak berkurang keagungan dia. Kalau kita nak maki Allah pun tak berkurang keagungan dia. Sedap tak ayat tu? Sedap tak ayat tu? tak apa nak hina Allah tak apa nak caci Allah tak apa nak marah Allah tak apa nak maki Allah sebab dia Allah tak kurang sikit abuk pun tak terkesan pun kata-kata tu pada dia ayat tu sedap pernah dengar tak perkataan macam ni tak apa nak hina Islam pun tak apa nak caci Islam pun tak apa nak maki Islam pun sebab Islam tu memang satu agama dari Tuhan agama dari Allah dan dia agama yang suci dan mulia dan tak pernah hilang kemuliaan dia kalau kita caci pun tak hilang mulia agama kalau kita keji pun sedap dah ayat dah? sedap dah bagaimana kalau dia kaitkan dengan Nabi? apa yang berlaku hari ini perangai umat-umat Muhammad tidak ada kena mengena dengan Muhammad apa maksiat yang dia buat tidak diajar Muhammad apa kejahatan yang dia buat tidak diajar Muhammad dan hari ini kalau kita nak caci Muhammad pun tak apa kita nak maki Muhammad pun tak apa kita nak hina Muhammad pun tak apa tak pernah pun berkurang kemuliaan Muhammad tu kalau kita buat semua benda tu Nabi Muhammad akan kekal status dia sebagai Habibullah kekasih Allah kalau kita caci dia pun Nabi Muhammad kekal sebagai pemberi syafaat kalau kita maki dia pun sedap tak kan ayat tu? sedap tapi dia makan apa? dia makan inti akidah Bila anda dah start mula menghina nabi dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina agama Islam dengan buat ayat terbaik lagu tu, anda start mula menghina Tuhan anda Allah dengan buat ayat terbaik lagu tu, dia sedikit demi sedikit mula mengikis dan menghakis akidah anda. Perlu apa Allah dipertahankan? Perlu apa Islam dipertahankan? Perlu apa Nabi Muhammad dipertahankan? bila itu Tuhan kita, bila itu agama kita, bila itu penghulu dan pemimpin kita sifat mempertahankan itu akan datang secara alami secara naluri akibat daripada kecintaan yang tinggi pada tiga bentuk komponen tadi yang kami marah, kamu hina Allah sebab kami cinta, kasih, sayang pada Allah yang kami marah, kamu caci Nabi sebab kami kasih, cinta dan sayang pada Nabi yang kami marah, kamu duk caci agama kami sebab kami kasih sayang dan cinta pada agama kami. Atas sebab kasih sayang, kecintaan inilah orang sanggup mempertahankan apa juga. Kalau hari ini seorang datang depan rumah anda, menghina, mencaci isteri dan anak anda atas kesalahan yang dia tak buat, anda duk saja lah. Anda marah kerilek saja. Orang mari duk caci, duk maki, kesalahan yang isteri tak buat, anak tak buat kalau yang dicaci itu orang liberal kalau yang dicaci itu orang plural dia marah lah dia sendiri marah kalau kita caci bini dia dia sendiri marah kalau caci anak dia buat apa tak buat ayat terbaik macam tadi macam mana ayat terbaik kalau orang caci bini dengan anak kita ayat terbaik ialah cacilah anak caci pun gaji aku RM5,000 sebulan tak jadi RM3,000 Cacilah nak caci anak aku pun kereta aku dua bijik tu tak jadi sebijik. Cacilah nak caci pun motor besar aku tu tak jadi motor kecil. Cacilah nak caci pun rumah aku tiga tingkat tak jadi setingkat. Buatlah ayat bodoh terbaik tu. Tak payah nak marah kat orang dah. Tadi sempoi buat ayat tu, buat ayat tu jugaklah. Tapi hakikatnya anda akan, hot anda akan panas, anda akan meradang bila orang caci maki pada tempat yang bukan sebenar. dan perlu ditegaskan bahawa tiga jenis ideologi ini sama ada sekularisme, pluralisme dan liberalisme ini adalah sememangnya bercanggah dengan disiplin dan prinsip ilmu Islam bahkan lebih jauh dia bercanggah dengan akidah umat Islam dan sebab itulah ramai ulama' mengkategorikan haram haram apa? menganut fahaman dan ideologi sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Tapi nampak mangkuk lagu ni pun pengikut ramai tu mai ikut mana ustaz? Nampak pandai lagu ni pun pengikut ramai mai ikut mana ustaz? Nampak tak berapa betul pun pengikut ramai mai ikut mana ustaz? Lupa dah ke hak depan tadi? Lupa dah ke hak depan tadi? pengikut-pengikut datang dari mana? Hak tak semayang yang anda abaikan beratus-ratus orang itulah yang akan jadi pengikut di sini. Tak anda buat tak ambil tahu orang yang tak puasa itulah yang akan jadi pengikut-pengikut di belakang ideologi ni. Tak ribu-ribu yang lari daripada bayar zakat itulah yang akan menjadi penganut fahaman ini. Rasa penting dah Rasanya dia nak semayang atau tak semayang, ikutlah Ikut lagi ke? Takkanlah orang jenis tak semayang, tak puasa tak tu, nak ikut Islam hak betul Sedangkan dia dengan Tuhan pun dia kerap dah Hubungan kita dengan Tuhan semayang Tapi hubungan dia dengan Tuhan dia putus dah Aku tak mau semayang Allah di sana, aku di sini Lepas tu bila Allah di sana, aku di sini, agak-agak dia nak ikut dah agama yang betul dia nak ikut Islam yang betul, dia akan ikut hadap betul ni lah sebab tu di belakang ideologi ni, orang Islam pada nama tapi inti akidah, black out dah sebab tu lah, hari ni, kalau saya atok di depan, di sebelah saya ni semua pemuka-pemuka agama hak hebat dan saya mewakili agama Islam dan di sebelah kanan saya penanya-penanya soalan tentang agama. Mari seorang penyoal yang pertama. Ustaz, dalam agama Islam, boleh atau tidak minum arak? Oi, jangan sebut tak boleh, aram di sebelah. Kristian boleh tak hak sebenar minum arak? Eh, tak leh, tak leh, tak leh, aram Yahudi tak leh, Buddha tak leh, Hindu tak leh, Han tak leh, tak leh. Dengar tak jawapan? Tak leh. Mari. Soalan kedua. Ustaz dalam agama Islam boleh tak kita berzina? oi berzina haram cuba tanya sebelah halal ke haram? haram, haram, haram, haram, haram mari soalan ketiga tipu orang bolehkah tak? tak boleh, tak boleh, tak boleh mari soalan keempat berjudi bolehkah tak? tak boleh, tak boleh, tak boleh mari kelima bunuh orang boleh? tak boleh, tak boleh, tak boleh semua tak boleh sebab hakikatnya tak ada satu pun agama yang ajar supaya umat dia, pemeluk dia buat jahat Mana ada ugama kalau sebenarnya ugama ajak orang dia buat jahat. Tak ada. Semua nak buat benda yang baik. Melahirkan adab yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik. Hakikatnya, bila start saja kita langkah kaki keluar daripada rumah. Bermacam peristiwa dan event ada depan mata Lalu sebelah ni penuh orang duduk minum, arah. Pi depan sikit penuh orang dok rancak berzina, pi depan sikit belongok orang dok tipu orang, pi depan sikit hak ni pancung kepala hak tu, hak ni tikam perut dia tu. Pi situ sikit penuh kedai judi. Hakikatnya bila perkara-perkara ini berlaku depan mata yang tidak tidak tidakkan oleh semua agama, yang diharam-haram-haramkan oleh semua agama, yang tidak boleh tidak bolehkan oleh semua agama, agama mana yang sedang terlibat buat benda ni sekarang? Jawab agama mana yang sedang terlibat buat benda tu? Hak tadi haram-haram-haram, hak tadi tak leh-tak leh, ta leh, ta leh. Hak mana terlibat? Ni? Hak mana? Hakikatnya semua agama duk dalam ni. Percaya atau tak percaya? Pi tanya hak bahagian minum arak, kamu agama apa ni duk minum ni? Hindu. Oh patutlah. Kamu Kristian. Orang Islam tak ada hak minum arak bang? Tak ada ke orang Islam hak minum arak? Ada agama Islam di situ. Pi depan sikit rancak berzina. Kamu apa ni? Buda Kamu apa? Hindu Tak ada ke orang Islam yang berzina hari ni bang? Tak ada ke? Ada, Islam terlibat Tipu orang Oh tak payah cerita lah tipu orang ni Berlambak tipu orang orang Islam Bunuh orang, tak ada orang Islam jadi pembunuh? Ada Berjudi Cina berjudi 4 nombor, kita lapan nombor Minum arak Kadang-kadang minum arak tu satu dosa Dosa dah satu hari, dia bangga dekat orang lain. Dia minum arat bukan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan, dosa besar. Lepas tu bangga pula, tengok. Lapan botol tak mabuk pun. Dia tu buat dosa besar dah minum arat, Lepas tu bangga dengan dosa. Lapan botol tak mabuk. Berzinah, hari-hari 10 perempuan. Hari-hari 10 perempuan, tak kena ik pun. Hari-hari 10 perempuan, tak kena sipilis pun, bangga pula. Hal berzinah dan Tuhan, bangga pula. Tak kena penyakit, tak kena balap. Akibatnya semua terlibat. Dan atas nama agenda toleransi syirik ini, Dajjal tak akan mampu buang agama anda. Sebab agama adalah teras akidah dan kepercayaan pada Tuhan. Yang dia cuma perlu buat kikis inti akidah anda biar kalau orang tanya, anda rasa anda masih beragama tetapi inti akidah, amalan sebenar keagamaan itulah yang anda buat pergi apa? botol erat kat tangan, agama apa? saya Islam, nama apa? Abu bin Yusuf kita rasa diri kita Islam tapi amalan, tak ada dah inti agama dia kikih orang nak marah, dia guna tadi berkebebasan aku beli harap rm setengah ni guna duit hang lah. aku beli harap bapak hang support lah. dia buat ayat aku tu nak marah tak boleh sebab dilesenkan benda ni bila dilesenkan jadi halaga harap benda haram pun jadi halal sebab dilesenkan, tak boleh nak kata apa lah tu, tak makan akidah lagi tak makan akidah lagi kah jelas lah? Dalam surah Al-Mumtahanah, ayat yang keempat Tolong cik, eh, siapa ada telefon, ada aplikasi, takut tersilap baca Surah Al-Mumtahanah, ayat 4 Qad kanat lakum uswatun hasanatun Fi Ibrahim waladhina ma'ahu Idh qalu liqawmihim Inna barau minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa, wa al yang baik. baik sesungguhnya bagi kamu uswatun hasanatun ada suri tauladan percontohan yang baik Nak ambil suri tauladan siapa? Nak ambil percontohan yang baik daripada siapa? Fi Ibrahim wal ladina ma'am. Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan dia. Contoh apa yang Nabi Ibrahim bawa kepada kita? Id qalu liqaumihim bila mereka ini berkata kepada kaum mereka, inna bara'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri. Kami cuci tangan, kami barok. kami tak terlibat. Tak terlibat dengan apa? Wa mimma ta'budu min dunillah. Hak kamu duk sembah selain daripada Tuhan hak sebenar, yang kamu duk sembah macam-macam selain daripada Allah, kami lepas tangan. Ha? Kami tak sabit, ha? kami tak terlibat. Ni barok hak depan kita sebut tadi. Hak hang nak sembah batu ikut hang. Hang nak sembah patung ikut hang. Hang nak sembah orang tu ikut hang. Hang nak sembah pokok, bulan gitai ikut hang. Kami tak terlibat. Kami berlepas tangan, kami cuci tangan. Kafar nabikum. Kami kufur di sini bukan kami kufur. Kami mengingkari. Walaupun kami ni cuci tangan tapi kami ingkar. Apa yang kamu buat ni tak betul. Apa yang kamu duk buat depan mata kami ni tak kena. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wa tawal bagdahu abadan. Dan nyatalah di sinilah bermulanya permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu sampai bila-bila. Sehingga kamu beriman satu-satunya kepada Allah. Selagi dia buat perangai ini, Sorry kami tak campur. Tapi dalam tak campur pun kami ni memang benci yang kamu buat. Selagi tak tukar beriman kepada Allah yang satu, Inilah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dengan kamu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikut dia ajak kita ini berlepas diri daripada karut-marut yang orang lain buat. Kita nak suruh jadikan agama ni sama. Sama boleh. Dia duduk sembah batu pun sama. Dia duduk sembah tokong pun sama. Dia duduk sembah patung pun sama. Dia duduk sembah Tuhan Jesus pun sama. Dia duduk sembah bulan pun sama. Dia duduk sembah api pun sama. Jadi kalau sama, rosaklah Al-Baroq kita tadi, berlepas tangan kalau kita anggap semua agama sama Jadi nak bagi tak sama, cuci tangan, lepas tangan sama macam Nabi Ibrahim dengan kaum dia Nak bagi sama bila? Hatta tu'minu Nabi Allahi wadah Sehingga kamu beriman dengan Allah yang maha tatu, maha tunggal, maha isa Selesai? Kua berapa? Kita start tadi kua apa? 7.45, 8.45 sejam Oh bagus jalan belih dah. Okey.